nama Tuhan Shalom Bravors Di minggu yang baru Waktu yang tepat untuk kita naikkan Ucapan syukur kita Firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya Kasih setia Tuhan Kau yang percaya dari tempat dimana kau berada Kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Allah kita Come on Bravors Mari bersama-sama bertepuk tangan Mari nyanyikan Na -na -na. Sama-sama nah, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, na -sama. aku memuji na Kasihmu na na Biar bernafas biar sang Raja sang raja di atas gunung dan di dalam samudera tangan ku angkat padamu Bersyukuri rahmat yang kau beri Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru pagi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik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 Tabar kesudahan biarkan bernafas memuji sang raja di atas gunung dan di dalam samudera. Tangan kuku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmatmu baru pagi. Menjutulah kepada Tuhan Sebab ia baik Sebab ia baik Bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya Kasih setianya Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama Terus nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu Karena kami mengalami kebaikanmu Tuhan Kami angkat kedua tangan kami Terima kasih Tuhan mari katakan Tanganku ku angkat padamu mencukuri rahmat yang kau beri Kakiku melompat bagimu Sebab rahmatmu baru setiap pagi Sekali lagi prefer Angkat padamu mencukuri rahmat yang kau beri Dan kakiku Pertamamu, sebab rahmatu bersiap pagi kamu. Percikullah kepada Tuhan, sebab ia baik. Sebab ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Baik, sebab dia baik bahwasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya Kami mau tetap bersukacita cita karenamu Tuhan Yang diberkati katakan amin Biar kami mau belajar menaruh kepercayaan kami sepenuhnya ke Dalam tanganmu Tuhan Yang berkuasa Yang memberikan kami kemenangan Terima kasih Tuhan Yesus ku hidup karena percaya kau yang berjanji setia pengharapanku selalu ada di dalammu ku tidak Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku Dalam genggamanmu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya Kuterima sekarang Kemenangan darimu Ini yang kami hidup karena percaya Tuhan ku hidup karena Percaya, kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada Sesakan dan mengatakan aku punya Tuhan yang amin yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang Kemenangan dariMu, Aku punya Tuhan yang besar. Mari bangkitkan imanmu bersama-sama sebaya. Man ku bersepakat percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Darimu. Kami berikan tepuk tangan hanya bagimu Tuhan Kau yang terbesar bagi kami Tuhan Bukan hari ini kami taruh semua pengalaman kami Pengetahuan kami Setiap ilmu, setiap titel kami Tuhan Lebih dari apapun kami mau mengandalkan Tuhan Biar kebenaran firman Tuhan berdaulat dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kau yang diberkati katakan Amin. Hai brevers, ketemu lagi dalam ibadah online kita di minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2022 ini. Saya sangat senang hari ini bisa berjumpa dengan saudara di rumah dan doa saya saudara sehat-sehat Semakin mencintai Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan kita akan lanjut ya di minggu ketiga ini pembahasan kita tentang apa yang sedang kita bahas di Raja Chat sepanjang bulan Januari 2022 ini. Dan izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan saudara ya. Misal bayangkan saudara nih single ya atau yang menikah juga nggak apa-apa sih pokoknya saudara di malam minggu saudara sendiri dan akhirnya nggak mutusin kemana-mana dan saudara putusin saudara mau memilih nonton e, di rumah nonton film nonton drakor nonton series apapun lah gitu ya dan saudara udah putuskan untuk nonton di rumah saudara udah pesen martabak saudara udah pesen pizza dan tujuannya mau nonton dan saudara berlangganan salah satu layanan streaming berbayar gitu ya. Jadi saudara dapat ya bayangin dulu seperti itu dan saya mau tanya saudara itu termasuk di golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah orang yang milih di bawah 10 menit, udah tahu mau nonton apa gitu. Nah yang pertama ya, yang kedua ini lebih hebat lagi di bawah 5 menit, udah tahu mau nonton apa. Tapi orang yang 5 menit memilih ini udah tahu mau nonton apa? Sebelumnya udah research dulu gitu, udah lihat reviewnya, udah lihat bintangnya berapa, udah lihat yang kasih review tuh kayak apa dan jaga-jaga juga sih biar nggak spoiler. Saudara sudah dengan definitely tahu keputusan apa yang harus saudara ambil mau nonton apa di bawah lima menit atau saudara termasuk orang yang ketiga duduk di depan, di depan TV jam delapan sampai jam 11 malam baru milih nonton. Dan akhirnya nggak nonton juga, akhirnya saudara malah tidur. Nah, buat saudara yang memilih jawaban yang pertama, atau opsi pertama, menurut penulis buku The Decision Book, ya, kalangan Mikael Krogerus dan Roman, bacanya aja susah nih saudara ya, nanti saudara bisa, kalau saya Sarah, korek me aja nggak apa-apa. Suppler, gitu ya. Dikatakan, kalau saudara termasuk opsi yang pertama, dikatakan saudara itu ada good news, ada bad newsnya nih. Jadi saya mulai dari bad news aja lah ya, lebih enak kan. Bad newsnya, itu saudara memilih dengan kurang baik. Katanya gitu, saudara memilih dengan kurang baik. Saudara memutuskan sesuatu itu kurang baik. Good newsnya, saudara mudah menerima walaupun pilihan saudara tidak baik. Dan kalau saudara yang nomor tiga, good newsnya, pilihan saudara itu baik. Baik pasti karena pertimbangannya matang banget ya, saudara milih matang. Tapi masalahnya, saudara bisa jadi merasa tetap merasa, walaupun dengan rentang waktu yang udah lama begitu, saudara bisa jadi tetap merasa bahwa ada pilihan yang lebih baik lagi, gitu. Nah saudara, selama bulan Januari di tahun 2022 ini, kita punya tema kan Intentional Life, tema yang sangat menarik menurut saya, Nah, karena salah satunya di Raja Wali Church si tahun ini kita punya tema besar, tema tahunan itu elevate gitu ya. Dan untuk memiliki intentional life di week satu kita udah belajar tentang kita bukan fine-fine aja dan kita harus uh, punya kehidupan yang intentional dan menyadari kita ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Di week 2 kita belajar mengidentifikasi motivasi ya dan dan melihat uh, diri kita itu seperti layaknya ada salah satu kepingan puzzle yang gak boleh disia-siakan wasted begitu aja. Dan di minggu ketiga ini akan saya lanjutkan. Dan tema saya di minggu ketiga ini judul saya adalah making better decision. Bagaimana caranya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Kenapa demikian saudara? Karena keputusan kita sangat-sangat-sangat menentukan arah hidup kita. Keputusan kita sangat-sangat menentukan arah hidup kita. Oke okay, let's pray. Tuhan kami bersyukur hari ini kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami supaya hati dan pikiran kami ditanami oleh kebenaran firman dan kami menjadi pribadi yang lebih baik, mengasihi Tuhan dan jadi berkat buat sesama kami. Urapi habamu yang berbicara, juga urapi semua pendengar yang di rumah sehingga mereka bisa mendapatkan pesan firman Tuhan dengan baik dan kami semua bertumbuh semakin sehari, semakin serupa Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, saya yakin banyak diantara kita pernah nonton acara yang namanya Deal or No Deal. Ya kan? Dimana konsep kuis ini ya saudara tahulah Peserta diminta untuk dipilih, ah sorry, memilih satu koper. Dan setelah koper yang dia pilih itu dia simpan sendiri. Dia ditawarkan, diganggu gitu ya dengan 26 koper lain. Di mana biasanya yang memegang kopernya disuguhkan adalah para wanita yang cantik-cantik, ya, untuk mengganggu konsentrasinya. Dan nantinya, terakhirnya, dia harus memilih apakah koper dia itu e, sampai terakhir dia tetap memilih koper dia itu, gitu. Dan di situ ada game master yang berusaha menggoyahkan pendiriannya terhadap apa yang ada di koper itu dan juga ada pribadi yang ketiga jadi ada game master ada ah, sorry maksudnya ada hostnya yang sebagai game master ada dia sebagai peserta dan ada satu lagi yang kayaknya tanda kutip kayak eh, bandarnya kali ya yang yang suka ngebit ngebit gitu kalau misalkan kopernya udah dia buka koper yang lain koper yang lain jumlahnya makin kecil dan akhirnya yang tersisa jumlahnya makin besar makin besar dia tawa dia, dia telepon gitu ya dia bilang kopermu aku tawar sekian ribu sekian ratus juta sekian uh, berapa ratus do berapa ribu dolar, berapa ratus ribu dolar dan lain-lain ya, jadi seperti itu konsepnya saudara, dan kalau si uh, peserta ini bilang oke okay, saya deal dengan tawaran kamu deh saya kayaknya percaya yang di tangan saya ini kecil, nah begitu koper yang dibuka dengan tawaran dia, ternyata kopernya dia jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang ditawarkan it's mean it's bad deal tapi kalau kopernya dia buka jumlahnya lebih kecil dan dia sudah mengiakan tawaran yang ditawarkan oleh si Bandar itu tadi, tanda kutip ya, berarti "it's a good deal". Nah, masalah permainan ini menarik karena kita nggak tahu apa yang ada di masa depan. Kita, saya ulangi, menarik karena di sini mereka sedang bermain dengan kemungkinan atau probabilitas, gitu ya, dan mereka sedang bermain dengan prediksi di mana sebagai manusia, kecuali saudara. Turunan X-Men gitu saudara ya. Atau mutant ya kan. Saudara mungkin aja bisa mundur balik bolak-balik waktu ya. Kalau di dalam cerita science fiction. Tapi kita nggak bisa. Kita manusia nggak bisa memprediksi masa depan. Dan ini permainan ini talian dengan itu. Jadi maksud saya saudara relate dengan kita hari ini. Setiap hari kita hidup diperhadapkan. Kepada pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Sekali lagi, kita relate dengan setiap kita. Setiap hari dalam hidup kita, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Dan ini membawa saya kepada satu prinsip pertama yang saya mau sharing sama saudara ya. Satu prinsip di sini yang menarik adalah gini loh. Setiap hari dalam hidup kita, kita pasti diperhadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengambil keputusan. Dan ini membawa saya kepada prinsip yang pertama, bahwa setiap orang pasti harus mengambil keputusan di dalam hidupnya. Pasti. Karena itulah manusia diciptakan Tuhan punya akal dan kehendak bebas di dalam hidupnya. Tapi ini ada paradoks sedikit. E, pada waktu kita remaja sampai kita menjelang dewasa biasanya kita pengen cepat-cepat tuh. Udah saya pengen lebih gede dikit deh, kenapa ya? Karena udah semakin dewasa, saya bisa mengambil keputusan saya sendiri. Dan orang tua saya nggak berhak ikut campur. Wah kan gitu ya. Bahkan kita sering dengarlah cerita anak-anak SMA mau kuliah di luar negeri... ...agar terbebas dari kungkung uh, -kung orang tuanya gitu ya. Bukan kungkung -kung kakek, maksudnya uh, dari... ...ya orang tuanya punya intervensi dalam hidupnya gitu. Lalu apa yang terjadi? Mereka memutuskan seperti itu, mereka kuliah di luar negeri. Nah sebaliknya saudara... Ada orang-orang yang udah di masa dewasa, lihat anak-anak malah berpikir, "Aduh, enak juga jadi anak-anak ya?" Karena enggak banyak hal yang mereka pikirin, enggak banyak hal yang mereka perlu putusin. Hidupnya enak, bener main, tahunya ada mainan, ada makanan. Tahunnya besok udah hidup tetap biasa lagi mereka tetap main, makan dan tidak harus mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan mereka. Ada lagi orang yang lebih seru lagi Saudara, semakin dewasa dia malah makin punya teori yang aneh. Saya maunya Tuhan yang mengambilkan keputusan buat saya dong. Harusnya Tuhan kasih saya dikte jalan saya. Jalan A, jalan B, jalan C, jalan D, terserah Tuhan deh. Ya kan? Jadi maksudnya saya Saudara di tengah-tengah ini kita mau bahas topik ini lebih jauh, karena ini menarik buat saya. Karena seharusnya, semakin kita semakin dewasa di dalam hidup, semakin kita di dewasa di dalam Tuhan, kita harus memahami bagaimana kita membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana kita making a better decision. Bagaimana kita mengatakan deal pada suatu hal, atau buat hal yang lain kita bilang no deal gitu. Dan jelas itu nggak mudah sih. Seorang filsuf dan teolog dari Denmark bernama Soren Kierkegaard, dia punya quotes bagus sekali. Kenapa saya bilang tadi, mengambil keputusan tidak mudah, karena dia katakan begini: "Life can only be understood backwards." Hidup lebih gampang dipahami pada waktu kita melihat ke belakang, katanya gitu. But unfortunately, it must be lived forward. Tapi sayangnya, hidup itu harus dihidupi ke depan, bukan jalan mundur gitu, saudara, ya kan? I think saudara, kalau saudara perhatikan gambar berikut yang saya kasih di dalam tayangan ini, saudara akan mengerti kenapa life akan lebih mudah itu, kita, bukankah kita sudah semakin berusia, kita semakin mengerti, uh, ternyata kejadian-kejadian yang di belakang itu maksudnya seperti ini, ini, ini, ini. Tapi masalahnya hidup itu kan bukan dijalani ke belakang, tapi dijalani ke depan. Itulah sebabnya saya bilang, membuat pilihan itu bukan hal yang mudah. Karena kita, honestly, saudara dan saya bukan temannya Doraemon yang tiba-tiba bisa punya pintu kemana aja, aduh salah pilih, balik lagi udah Doraemon yuk, ke belakang gitu, mundur ke belakang, ya kan. Atau saudara bukan pemain uh, punya mobil kayak back to the future, ya kan, yang bisa bermain-main dengan waktu. Atau kayak di zaman sekarang kita nggak bisa main reset game gitu aja gitu. Game kalah, aduh reset ulang lagi main dari awal. Kita bisa lakukan hal lebih baik lagi dari apa yang kita putuskan sehingga kita kalah. nggak semudah itu kan. Jadi inilah yang harus kita hadapi setiap hari. Dan cepat atau lambat, kita harus mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Kita yang punya peran. Dan karena konteksnya kita yang punya peran, dan terutama di dunia rohani, ada dua ekstrem nih. Ekstrem kanan, yang bilang, ah saya mata serah Tuhan aja. Hidup itu ngalir. Tuhanlah yang mengambil keputusan atau arah kehidupan saya. Ih, sedap. Keren. Ekstrim kanan. Nah, sebaliknya ada yang bandul kiri. Bandul kiri bilang, eh, saya akan selalu ambil keputusan. Tuhan yang harus setuju dengan keputusan saya. Makanya doa-doanya bilang, Tuhan berkati ini, berkati ini. Jangan-jangan Tuhan gak pengen dia ke situ sebenarnya. Tapi karena dia udah ambil keputusan ke sana dan dia pengen Tuhan yang berkati dia. Bandul kiri. Gitu. Nah, kedua ekstrem ini keliru, saudara. Menurut saya, saya percaya bukan Tuhan yang mengambil keputusan dalam hidup saya sih. Why? Karena kalau ini benar, maka nggak ada kata perintah di dalam Alkitab. God, misalkan kayak gitu, nggak ada kata perintah itu. Atau dalam Firman Tuhan nggak ada kata don't do this. Yang ada nggak ada kata dengarlah ini. Dan faktanya, on the other side, Tuhan berikan Alkitab sebagai pedoman dan kompas kita saat kita mengambil keputusan. Jadi. Tengahnya gitu saudara. Tuhan memang tidak mengarahkan, tapi Tuhan kasih pedoman. Nah kita yang bergerak di sisi kiri, bergerak juga ke tengah. Agar kita ketemu pedoman yang benar. Pola pikir yang benar. Dan kita akhirnya bisa mengambil keputusan yang benar. Kan gitu. Oke. Kita ngomong lebih real lagi ya. Kalau boleh jujur. ya kan, Siapa sih yang bikin kacau dalam hidup kita? Urusan rumah tanggamu, urusan pekerjaanmu. Siapa yang bikin kacau? Tuhan atau kita? Jawab yang jujur, saudara. Soal uang kita, siapa yang bikin kacau? Tuhan atau kita? Siapa yang mess up dengan kebanyakan beli barang diskon online dengan promo satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat? Wow, saya pikir dulu ada harbolnas tanggal sekian sekian, cuman ada di bulan itu doang. Gak taunya sekarang kreatif sekali mereka satu satu, dua dua, tiga tiga, setiap bulan ada harbolnas. Saudara dikondisikan untuk belanja, bayangin. Jadi ya. Kita yang mengambil keputusan dan kita perlu menyadari itu. Basically ada dua keputusan masif sih biasanya dalam hidup seseorang ya. Yang pertama mau nggak jadiin Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Itu keputusan masif yang harus saudara buat. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Lah kan orang udah ke gereja kok. Masa nanyain begituan Banyak orang yang sudah nyatanya ke gereja tapi tidak memposisikan Tuhan pada tempatnya. Ya dia dianggap kenapa ke gereja? Ya hari Minggu ke gereja lah. Biar kelihatan Kristen. Ada yang begitu, saudara. Tapi masifli ini keputusan yang penting yang saya perlu tanya, saudara. Apakah saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saudara? Yang kedua, saudara, keputusan masif adalah menikah dengan siapa? Nanti yang belum menikah, nanti menikah dengan siapa. Nanti ada lagi lah yang lain-lain. Atau bisa juga, what you do with your money. Itu juga keputusan yang banyak orang, masif loh dia harus tentuin. Itu ya Tergantung amount of money ya, karena makin bigger amount of money-nya, ya, makin bigger risk-nya juga, ya kan? Tapi apakah saudara memutuskan kemana nih sumber daya saudara? Apakah ke investasi, keputusan keuangan mana yang saudara pilih? Apakah pilih ke NFT sekarang ataukah ke metaverse gitu ya kan? Ini hal-hal yang baru yang kita perlu buka wawasan untuk melihatnya. Apakah yang kita perlu pikirkan gitu saudara? Apakah kita mau alirkan sumber daya kita kepada pekerjaan Tuhan? Saudara kata Firman Tuhan adalah di 2 korintus 9 ayat 7, dia katakan begini saudara, you must each decide in your heart, kamu harus putuskan dalam hatimu how much you give, how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. Jangan memberi karena tertekan. Karena Tuhan gak suka. Karena sorry, Dikatakan for God love a person who give cheerfully. Jadi Tuhan suka orang-orang yang memberi untuk pekerjaannya dengan senang hati. Makanya kita di sini gak pernah ada tekanan gitu saudara Saudara mau memberikan persembahan. Saudara merasa diberkati puji Tuhan. Kalau enggak ya it's okay juga. Tuhan berkati kehidupan saudara. Lalu apa lagi saudara? Banyak hal nih, yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi marilah kita belajar mengambil keputusan yang baik. Nah. Siang ini kita akan lihat dua tokoh di Alkitab mengenai making better decision ini. Mari kita buka di Yosua 7 ayat 5 sampai 8. Dikatakan gini, Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Barim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya dan mereka berkatalah Yosua, "Ah, Tuhan, Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi Sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang Sungai Yordan itu." Oh Tuhan, apakah yang kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami. Dan melenyapkan nama kami dari muka bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dari apa yang kita baca saudara tadi? Itu adalah peristiwa di mana Yosua memimpin bangsa Israel di pasal sebelumnya. merubuhkan. ya Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Merubuhkan tembok Jericho dengan cara yang luar biasa. Dan lalu mereka menyerang kota yang lebih kecil namanya kota Ai. Di logika Yosua ngapain bawa pasukan banyak-banyak kotanya kecil, lebih kecil dari Yeriko. Secukupnya aja dijamin kita pasti menang, apalagi kita udah lihat kan bagaimana Tuhan membantu kita merubuhkan yang Yeriko itu. Masa yang kecil juga enggak harusnya enggak masalah. Tapi ternyata mereka kalah dan memakan korban jiwa gitu Saudara ya, memakan korban jiwa di situ. Dan dikatakan di situ Yosua uh, berpikir gitu ya kan, agak stres dia. Karena kalau tadi kita baca dia uh, ini sampai bersujud di depan tabut Allah mengkoyakkan bajunya, lalu menaburkan debu di atas kepalanya. Di zaman dulu tuh menggambarkan sesuatu tingkat kekesalan atau kesetresan yang luar biasa gitu saudara. Nah kenapa sih ini semua bisa terjadi? Kita mundur sedikit di Yosua 6, 16-20. Kenapa mereka bisa kalah? Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu dan kota ini dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab Perempuan Sundal itu ia akan tetap hidup, ia tetap dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi saudara kita kiras balik sedikit ada perintah dari Yosua jangan mengambil barang-barang tertentu karena itu yang Tuhan mau juga. Ternyata ada orang yang mengambil dan melanggar perintah itu. Jadi akibatnya saudara ada 36 korban jiwa dan satu pemimpin stres harus saudara baca tadi dan satu bangsa tawar hati Ingat 36 enam jiwa, satu pemimpin malah jadi stres, ya gimana nggak stres sih? Tadinya kayaknya udah gegap gempita, bangga gitu memimpin bangsa Israel merobohkan Yeriko, tiba-tiba ketemu kota yang kecil aja berantakanlah semua. Kayaknya Tuhan make jokes on him gitu ya kan Bagi makanya Yusuf bilang, "Ini kalau kita bangsa lain tahu, kita udah jadi uh, udah jadi kayak tikus ketemu perangkap, kita tinggal diberhanguskan nih dan kita akan meninggal semua." Itu yang Yusuf takutkan. Dan yang lebih menarik lagi, setelah Tahu akan hal ini, Tuhan memberitahu Yosua pelakunya siapa dan apa yang terjadi. Nah mari kita lihat saudara. Yosua 7 ayat 22-25. Lalu Yosua menyuruh orang negeri kemah itu dan sesungguhnya semua itu disembunyikan di dalam kemah akan. Yang namanya akan ternyata. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semua itu dari dalam kemah. Lalu membawanya kepada Yosua, kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya keledainya dan kambing domanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah akor, ayat 25, berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun akan mencelakakan engkau pada hari ini, lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Jadi si akan ternyata pelakunya, dia mengambil barang-barang dikhususkan itu, dan dia menyimpannya, dan akibatnya apa? Tadi kita udah baca, anaknya laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, ternak-ternaknya dan hartanya, itu semua saudara saudaranya, kemangnya, bahkan segala kepunyaannya, segala yang dia punya, habis ditaruh di lembah akor, dia mati, dibakar, dan dilempari batu. Tragik sekali nasib akan ini, saudara. Dan semua berasal dari satu keputusan. Dan ini membawa saya kepada poin pertama yang menurut saya penting sekali. Saudara kalau mau catat boleh, yang pertama, dalam konteks kita mengambil better decision, ingat-ingat yang pertama, bukan hanya kita yang terkena dampak dalam setiap keputusan pribadi kita. Bukan hanya kita yang terkena dampak dari setiap keputusan pribadi kita. Anas itu saya bahkan kita nggak pernah tahu loh, berapa luas dan jangkauan dampak yang terjadi akibat keputusan kita. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak pernah tahu. Karena bahkan bisa aja keputusan kita itu bukan hanya mempengaruhi orang di sekitar kita. Tapi juga ke bawah, transgenerasional. Menarik, saudara. Kalau tadi kita baca betapa masa depan anak-anaknya habis. Dikatakan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan juga dilempari batu. Ngeri ya. Itu kita lihat keputusan yang jelek. Sebaliknya keputusannya bagus pun kita juga lihat. Coba saudara... Pikirkan apa yang terjadi jika Jenderal Sudirman misalkan tidak berani perang. Bisa berbeda sekarang kehidupan negara kita. Atau pahlawan-pahlawan di zamannya dulu itu pada waktu kemerdekaan Indonesia mereka memutuskan diam-diam aja, bisa berbeda sekarang Saudara. Dalam konteks Kristen apa jadinya jika Yesus tidak hidup secara intensional? Bisa berbeda gitu Saudara. Atau pikirkan apa yang terjadi kalau orang tua, kakek, nenek kita ambil keputusan yang berbeda. We never know apa yang ada terjadi di saat ini. Jadi prinsipnya saudara ingat, walaupun saudara berpikir, udahlah ini kan my private decision, hei jangan salah saudara, even your private decision, always akan punya dampak dalam kehidupan orang lain. Dan sadari saudara, your decision will determine, determine or, or direct your way. Jadi keputusan kita itu akan mengarahkan hidup kita larinya kemana. Oke saya beri contoh supaya saudara dapat gambaran lebih ya. Dari statement tadi, dimana setiap keputusan kita akan menentukan arah kita. Misalkan saudara di dalam, supermarket dah, rata-rata semua supermarket punya lorong-lorong tertentu ya kan, khusus ada lorong snack lorong bumbu-bumbu uh, dapur, ada lorong minuman dan lain-lain, ya you know, saudara tahu itu nah kalau saudara putuskan, hari ini aku akan mau beli snack misalkan, saudara akan masuk jalan ke sana dan berjalan di dalam lorong snack dan saya yakin, kiri kanan yang saudara lihat dan jumpai, sudah pasti snack, bukan yang lain karena memang lorong itu lorong snack jadi maksudnya gimana? Maksud saya kalau saudara mengambil keputusan tertentu dalam dalam kehidupan saudara ke arah tertentu. Jangan kaget kalau kiri dan kanannya akan selalu mengarahkan saudara ke arah itu, gitu. Bukan ke arah yang lain. Saudara akan dikelilingi oleh orang-orang atau orang-orang yang datang dalam kehidupan saudara juga orang-orang yang sama minatnya dengan saudara, gitu. Hal-hal yang saudara lihat juga akan ke arah sana. Pernah ada satu penelitian saya lupa istilahnya kalau misalkan kita lagi pengen beli mobil merek X gitu. Entah kenapa di jalan kayaknya kita lihat itu mobil terus gitu. Betul nggak Mungkin seanaloginya seperti itu. Sesederhana itu. Jadi kalau saudara misalkan saudara berkata, aku tidak mau punya pasangan hidup tuh yang yang yang yang nggak kudus. Aku maunya yang kudus, yang sama-sama menghargai tentang yang namanya kekudusan seksual. Nah saudara kan masuk lorong itu. Dan saudara kan ketemu dengan orang-orang yang senilai dengan itu. Tapi sebaliknya kalau saudara berpikir, gua mau demennya yang... Yang doyan bebas-bebas aja lah. Ya nggak kaget juga pada waktu saudara menghidupi. ingat ternyata nggak enak. Tapi kenapa di sekeliling gue kok orang yang bebas-bebas juga kehidupannya. Nah itu sebabnya. Karena you decide that. You decide that. Oke okay, mungkin saudara bilang. Tapi kan kadang-kadang nggak -kadang gitu juga loh Pastor Andre. Bisa juga akibat keputusan orang lain. Saya ketempuan pulung gitu. Akibat hal-hal orang kerjakan. Saya juga kena akibat Ini bukan bener-bener bukan pilihan saya. Oke. Okay. Tapi coba dipikir. Begitu ada sesuatu yang terjadi pada saudara. Bukankah ada pilihan juga bagaimana kita harus berespon? Bagaimana kita memilih respon di depan terhadap keputusan orang lain? Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Contoh, dalam case akan ini tadi kita udah baca ya. Ini jelas really really bad decision. Dia memilih mengambil itu semuanya barang-barang itu... Dia nikmati sih, pasti dia nikmati sebentar ya, Wih, kaya kita guys, ngomong-ngomong keluarganya, kita kaya. Nih papi bawa barang-barang jarahan, kita taruh di sini aja ya. Kan gawat gitu saudara, ya kan? Tapi apa yang dia nikmati hilang-hilang juga. Nah, coba kita lihat lagi di Yosua 7 ayat 19 belas sampai dua dikatakan berkatalah Yosua kepada Akan, anakku hormatilah Tuhan Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Wih, baju yang bagus ya kan. Buatang sinear dan 200 sikal perak, harta dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya." Terlalu kita mencatat aku mengingini, aku mengingininya. I want it. Maka kuambil ambil semuanya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Jadi saudara ada momen dimana pada waktu akan melihat itu semua. Itu kan dia harus memilih. Ya kan? Dia harus memilih bagaimana dia berespon. Dan ada setelah dia memilih berespon dia mengambil barang-barang itu semua. Lalu, ada momen di atas yang kita baca tadi. Yosua ketemu juga akhirnya sama siakan. Dia pikir dia bakal get away with that. Yosua ketemu dan dia bilang, anakku, hormatilah Tuhan. Istilah saya itu bukan momen respon, tapi itu momen reaksi. gitu Udah ketangkep basah, nah reaksinya gimana? Mengakulah di depan Tuhan. Ini yang saya sebut reaksi. Tapi sebaliknya, apakah akan bisa memilih yang benar? Bisa banget di depan, pada waktu dia bisa berespon dengan benar. Setelah dapat info, misalkan jangan ambil barang-barang, kan infonya dapat dia. Begitu ketemu barang-barangnya, hits! Sudah dari bilang, jangan ambil barang-barang. My leader, saya dan pemimpin saya bilang itu, "ya udah, bisa banget kan dia memilih respon yang lain." Ini yang saya namakan respon. Jadi, saudara, menurut saya kita mesti dalam belajar mengambil keputusan yang baik. Kita mesti bedain antara respon and reaction. Kalau respon itu mikir di depan dan tidak ada pemicu sebelumnya, dia udah mikir secara bijaksana dan mikir panjang eh, apa yang bakal terjadi dengan pilihannya. Sebaliknya, reaksi itu based on moment. Nggak butuh pikir panjang. And reaksi itu biasanya survival oriented. Kalau kata apa yang saya baca. And bahkan punya some level of defense mechanism gitu. Kata ahli yang menulis buku itu tadi. Jadi kita mesti paham ada perbedaan antara respon and reaction gitu. Itu yang penting sih. Kalau respon itu mikirnya di depan. Dan tidak ada pemicunya gitu. Mikirnya biasanya tenang. Dulu dapat informasi banyak. Pikir panjang. Mikir long term effect Baru dia berespon itu dari apa yang saya pelajari dan saya baca mengenai bagaimana kita bisa make better decision. Tapi on the other side ada yang namanya reaction gitu. Kayak tadi kita baca si Akan kan dia bereaksi itu. Setelah ketangkap basa sama Yosua ya setelah ditanya baru dia keluar ya aku mengingininya. Itu reaksi namanya. Reaksi reaction adalah apa? eh uh, based on moment ada triggernya gitu and doesn't take into consideration long term effect nggak dipikirin of what you do or say, reaction is survival oriented. Biasanya survival oriented, kayak mau escape dari sesuatu dan bahkan ada some level of defense mechanism. Penjelasannya tuh begitu. Jadi biasanya setelah diambil keputusan reaksi itu, ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, itulah kita mesti bijak-bijak memilih respon, bukan bereaksi terhadap sesuatu. Dan kalau boleh pesan sih dari saya yang sudah berumur lewat dari setengah abad ini, Kayaknya kalau dipikir-pikir dalam kehidupan saya, saya jarang sekali eh uh, dapat masalah karena respon. Tapi saya harus banyak minta maaf karena reaksi saya. Saudara yang mengerti maksud saya gitu ya. Makanya firman Tuhan itu menulis dalam Amsal 13 ayat dikatakan versi bahasa Indonesia masa kini, orang bijaksana berpikir dulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Dalam New Living Translation, lebih asik lagi. Wise people think before they act, but fools don't, and even break about their foolishness. Ini menarik. Jadi si bodoh bukan hanya mikir, <gak>, gak mikir gitu, dia malah nyombongan diri dengan segala kebodohannya. Ngeri ya? Nah, saudara, kita lanjutkan. Saya coba mendalami sih, mengapa seseorang, atau bahkan saudara gitu ya, atau bahkan saya juga, why kita seringkali mengambil bad decision in our life. Nah, kita lihat satu toko lagi tadi saya bilang kita belajar di dua toko. Toko yang kedua kita akan belajar dari namanya Saul. Karena ini pembacaan Perikopnya panjang, saya ambil episode-episode-nya aja gitu Saudara ya biar kita bisa lebih dapat gambaran tentang apa yang Firman Tuhan maksudkan. Nah, Saudara, seperti Saudara tahu Saul itu at the end dia ditolak jadi raja. Nah, mengapa Saul ditolak jadi raja? Ada beberapa ada beberapa penyebabnya karena waktunya singkat, saudara bisa baca lengkapnya nih. saya mau zoom aja ke satu peristiwa di 1 Samuel 15, saudara bisa baca di 1 Samuel 15, saya coba rangkumkan dalam episode-episode aja nah, kayak begini saudara yang pertama, Saul dapat instruksi, setelah diurapi menjadi raja, untuk menumpas semua laki-laki, perempuan, anak-anak, dan ternak, bangsa Amalek, karena bangsa Amalek jahat banget sama Israel jadi mereka suruh tumpah semua, artinya suruh habiskan semua, laki-laki, perempuan, anak-anak, ternak, Jangan sampai ada yang tersisa. Singkat cerita, Saul berhasil memukul kalah orang Amalek. Dan tapi yang menarik adalah Saul memutuskan untuk agak namanya raja Amalek dibiarkan hidup. Jadi kambing, lembu, domba terbaik mereka ambil juga dan barang berharga juga diambil. Yang ketiga, episode ketiga, Tuhan menyampaikan pesan kepada Samuel, dia menolak memilih Saul karena tidak mengindahkan perintah Tuhan. Berikutnya, Samuel pagi-pagi di Gilgal. wah menghampiri Saul di Gilgal gitu, datang sama Saul, dan Saul tuh tidak tahu Samuel dapat pesan dari Tuhan. Dan Saul dengan bangganya bilang, "Hei, aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan." Lalu Samuel dengan sarkasnya gitu ya, yang ngomong gini, "Bener, Saul, saya pakai bahasa sehari-hari gitu ya. Lu yakin lu udah bener ngelakuin yang terbaik buat Tuhan?" Iyalah, lihat nih, apa yang sudah kita lakukan. Oh ya, kalau gitu ini bau kambing, bau kambing apa ini? wih savage juga ya si, si, si Samuel gitu ya brutal juga deh ini bawa kambing apa ini? badanmu bawa kambing mungkin seperti itu gitu saudara ya jadi dan lain-lain lalu Saul berkilah jawab Saul semuanya ini dibawa dari orang-orang Amalek Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dengan maksud, kata Saul. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu. Tapi selebihnya udah kami beresin. Oh motifnya itu katanya gitu loh. Saul berkilah motifnya itu. Lalu semua menegur keras Saul. Saudara bisa baca di 1 Samuel 15. Dia ngomong gini, Saul. Kamu ingat dulu kamu siapa? Kamu diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Kok malah begini? Tidak mendengarkan Tuhan, tapi... Malah ngerjain orang-orang lain. Why? Gitu kata Samuel. Saul masih berkilah. Semua tadi kok. Cuman agak aja. Nah, agak maksudnya uh, nama Raja Amalek. Agak aja yang aku gak bunuh. Lagian kan ternak terbaik ini tujuannya untuk diberikan. Persembahan kepada Tuhan. What's wrong with that? 1 Samuel 15.22 berkata. Nah ini sih saudara yang ya saya rasa kita perlu mark gitu ya. Bunyinya begini. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Dan korban sembelihan. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Wow. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tamparan keras tuh saudara buat Saul dan saya rasa buat kita semua. Pak! In many ways. Saya yakin banyak saudara dan saya mikir kayak Saul gitu. Kayaknya motifnya baik deh. Tapi kenapa begini nih? Betul gak? Ya kan? Sering kali dalam berbagai bad decision kita, kita berpikir gua awalnya motifnya baik, tapi kenapa mess up kayak begini? Kan gitu. Oke kita pause sebentar, saudara. Kita kembali ke sini. Di permukaan sudah ada perhatikan baik. Alasan Saul ini kelihatannya baik, tapi untungnya cerita ini lanjut dan akhirnya setelah ditembak Samuel gitu, saudara ya. Ternyata reaksi Saul adalah ayat 22 berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi kata Saul, perhatikan, aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mau mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ada dua yang aneh di situ. Yang pertama dia takut, kata, takut kepada rakyat. Dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Jadi motif tindakannya sebenarnya bukan memberikan yang terbaik untuk Tuhan loh. Bukan loh. Ternyata ada yang lain di situ. Dia takut kepada rakyat. Ada akunya dilibatkan di situ. Saya nggak tahu bagaimana Saul bisa berpikir seperti itu. Tapi korelasi dengan banyak kita, sering kali kita mengambil mengambil keputusan tuh akunya yang diajukan, sehingga terjadi terlibat banyak kekacauan lalu dikatakan lagi maka sekaranglah kenapa saya yakin akunya di situ yang dipertaruhkan dia bilang gini maka sekarang ampunilah kirai dosaku kembali bersama-sama dengan aku maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan kenapa Saul meminta Samuel kembali bersama-sama dengan dia karena kalau seorang raja tidak berjalan bersama nabinya dalam satu certain case apalagi case Saul yang baru berperang ini jelas kelihatan bahwa Tuhan tidak berkehendak akan sesuatu jadi nggak memberi muka kepada Saul atas keputusan salah yang dia buat dia masih berusaha menyelamatkan akunya kamu sudah baca lebih jauh lagi, Ih, menarik sekali. Pak akhirnya Samuel Saul memohon-mohon kepada Samuel, tetap dong pulangnya sama aku aja. Karena Samuel menolak, nggak mau. Ayo dong sama aku aja. Banyak kata tetapi tetap, ya iya sih gue salah. Tapi kan, pandanglah mukaku sampai begitu, saudara. Baca nanti saudara di Alkitab dan itu seru sekali. Jadi ini membawa saya kepada poin yang kedua dalam konteks kita mengambil keputusan dengan benar, kita mesti sadar, ih hati-hati, jangan buru-buru dengan apa yang kita pikirkan. Jangan diiain buru-buru. Karena prinsipnya adalah, dengerin baik-baik, orang yang paling mudah saudara tipu, atau orang yang paling mudah ketipu di dunia ini, adalah, siapa saudara tebak, orang yang berada di dalam cermin. Orang yang paling mudah ketipu adalah orang yang berada di dalam cermin. Wah Pastor Andre nyindir, ini bukan nyindir lagi nih. Ini udah nabrak dari depan. Harusnya kan nggak kayak begini gitu ya. Kalau sudah berpikir gitu. Tapi saudara coba pikir deh. Kita ini sering nipu diri kita sendiri dalam berbagai keputusan aneh yang kita buat. Ayo jujur, bener nggak? Kita sering, kita master banget dalam menipu diri kita sendiri. Kita yang master mainin kok akan semua keputusan yang ya kita sesali. Dan bahkan kalau ngomong lebih jujur lagi, bisa jadi kita juga sih yang menghambat kemajuan di dalam kehidupan kita sendiri lebih daripada siapapun di planet ini oke deh mungkin ada faktor luar dan lain-lain keputusan orang tua ini itu wow, faktor X apa gini tapi pada akhirnya kan it's our call itu keputusan kita kalau saya boleh ibaratkan saudara kayak terbuai promosi dari tenaga penjual ya, dari diri saudara sendiri terbuai marketing promise gitu, nada kutip. Dari diri, diri saudara sendiri, ini istilah saya aja ya, saya gak mendiskreditkan profesi marketing maksud saya. Tapi kita kayak terjual oleh ide-ide itu sendiri yang kita buat. Paham kan maksud saya kayak kita melempar diri kita sendiri dengan pola-pola pikir yang kayaknya, ih kayaknya make sense kok, udah ambil aja lah peluang ini. Masih masuk kok, toh kayaknya gak ganggu apa-apa. Kayaknya bakal cuan loh, cuan cepet kalau kita putusin ini. Sikat. Eh ingat loh dengan keputusan ini lu menunjukkan siapa diri lu yang sesungguhnya. Wih dengan lain lu bisa lakukan ini, wah lu bakal punya ini. ini akan menunjukkan siapa. Jangan kasih harga diri lu dong, ini ada harga diri. wah uh, dan lain-lain. Ya atau macam-macam lah yang bermain di pikiran saudara. Anggap aja buang uang sial deh kalau gagal deh atau gak usah nolong atau ngasih-ngasih lah, lu aja masih butuh kan bajunya tuh yang lu pengen tuh merek ini belum lu beli lo, gadgetnya mau ini dan ya udahlah, punya ini tuh semua aja atau ya, atau buat orang yang lagi dibangun hubungan, sering ketipu nih ya udahlah, dia udah nembak lu terima aja, jalanin aja, just trust temen-temen udah bilang jangan, jangan jangan jangan jalan sama dia, jalanin aja, pasti ada perubahan kok, apalagi udah lama kan lu gak pacaran, mumpung ada yang mau, go with it. sikat aja, Tau nanti juga serius dengan dia. Icip-icip dikit lah waktu pacaran, cium-cium dikit, having sex dikit-dikit gak apa-apa lah, all the way. Toh nanti juga bakal serius dengan dia kan, it's okay kan. Kho kok kayaknya paham banget ya. Ya, saya paham karena saya kenal suara itu dalam diri saya sendiri juga sih. Suara-suara yang tidak jujur dan herannya kok suaranya mirip suara saya ya. Ya iyalah itu suara diri saya sendiri ya kan. Yang kayaknya logiknya tuh aneh dan membuat saya ketipu juga. Dan di masa itu ya saudara, jujur memang sulit. Jujur memang sulit. Apalagi kalau saudara udah mutusin uh, A gitu ya, yang terjadi adalah B gitu. Waduh, bener-bener itu masa chaos gitu. Jadi, akan dan Saul saya yakin juga begitu. Buat akan ya why not, solusi cepet, Gak apa-apa dikit doang, gak berasa kok gak ada yang tahu. Kalau buat Saul, main aman aja ini demi penerimaan manusia kok, nggak apa-apalah kita korbankan sedikit yang benar-benar. Saudara jangan salah tangkap ya. Bukan berarti saya mengajarkan, Saul tuh mendengarkan pendapat orang banyak. Oh, pendapat orang banyak tuh pasti salah, no. Tapi dalam konteks Saul, perintah Tuhan buat dia jelas kok. Gitu. Kenapa ini semua kok bisa terjadi dalam hidup kita? Selidik punya selidik, Alkitab udah kasih kunci jawabannya, saudara. Bersyukur ya. Jeremiah 17 ayat 9 dikatakan gini. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bahasa Inggris berkata, the heart is deceitful above all things, and it's and it is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motive? Berbeda dengan pendapat dunia. Pendapat dunia bilang apa? Lo kalau ada apa-apa ikutin aja hati lo deh. No, di dalam firman Tuhan kita nggak bisa ngomong begitu dalam pendapat firman Tuhan hati-hati dengan hati karena hati kita itu licik so you must lead your heart pimpin hati saudara dengan baik jadi gimana Pastor? yang pertama saudara dalam berbagai hal ambil waktu pause sebentar tenang dulu karena kalau saudara nggak pause akan banyak titik bahaya dan dampaknya bisa kacau you gonna be messed up dalam banyak hal dalam kehidupan saudara Apalagi kalau saudara yang dipercayakan kepemimpinan levelnya cukup tinggi. Seni pause itu sangat penting. Karena di momen kita nggak pause itu, apapun pendapat orang biasanya kita nggak mau dengar. Karena kita udah punya defense sendiri itu, Defense kita jadi up, sementara learning attitude kita jadi down gitu. Saudara paham maksud saya Defense kita jadi up, learning attitude kita jadi down. Dan sangat tidak mungkin kita bisa menerima informasi baru atau kebenaran baru, kalau kita hanya udah pasang barrier dulu. That's why moment pause itu penting buat kita tenang. Lalu enggak habis pause ngapain? Asking question. Belajar tanya sama diri kita sendiri dalam making better decision. Yang pertama, kata firman Tuhan apa tentang ini? Ya iya dong. Kompasnya kan di situ. Lalu kedua yang saya mau saudara belajar dan tanya sama diri saudara sendiri. Ini mengenai siapa? Apakah keputusan ini it's all about your ego or what? Itu perlu ditanya. Apakah ini mengenai ego saya? Atau tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Lalu yang ketiga, setelah sudah dapat jawaban itu, tanya lagi lebih dalam, apa benar ini yang Tuhan mau? Really? Kan gitu. Apa benar ini yang Tuhan mau? Really? Apa benar Tuhan mau saya beli jam itu merek tertentu itu saat ini? Really? Apa tu, Apa benar Tuhan mau saya melakukan kegiatan ini? Really? Benar? Tanya ulang. Apa Tuhan mau saya melakukan usaha ini? Is it about me or about what? Really? Itu saudara perlu tanya orang, kenapa saya penting untuk bertanya? Karena saya percaya sampai hari ini, ini yang menjadi patokan dalam hidup saya juga, saya percaya ada relasi antara pertanyaan yang baik dengan keputusan yang baik. Ada relasi antara pertanyaan yang baik dengan keputusan yang baik banyaklah pengalaman saya tentang hal ini dan karena waktu saya nggak bisa menjelaskan dan saya berharap saudara menangkapnya dengan baik ada relasi antara pertanyaan yang baik dengan keputusan yang baik yang berikutnya saudara konsel dengan orang-orang yang dewasa rohani that's why kita ada klub saudara bisa jadi diri saudara apa adanya di dalam klub saudara bisa konsel dengan teman-teman di sana atau dengan pemimpin klub saudara privately ajak mereka ngobrol mereka untuk ditukar bertukar pendapat mengenai beberapa hal yang memang mungkin saudara mungkin masih bingung So itu saudara, and at the end, pilihan di tangan kita, dan marilah kita cek pribadi kita masing-masing, basically ada tiga jenis orang saudara, dalam konteks mengambil keputusan yang benar ini, satu yang careless, artinya apa, sembarangan aja dalam memilih, terutama usia muda ya, dan mereka gak kebelatan dengan banyak, ouch, ouch, ow, ouch, ow, ouch, ow, ow, ya gak apa-apalah, yolo man, You only live once, wah wow, keren kan? YOLO, my life, my rule, my life, my adventure, wah wow, sampai slogannya gitu. Lama-lama yang YOLO, YOLO, YOLO itu lama-lama kalau diterusin jadi bolo-bolo. Papa apa bolo-bolo, ya gitu kira-kira jaman kecil dulu gitu, jadi kacau. Yang kedua, orang-orang yang malah gak mau bergerak kemana-mana. Jadi satu yang careless, yang satu udah lah gak usah ambil keputusan apa-apa, diem aja, paralyze saja. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak overthinking, akibatnya gak melangkah dan tidak berbuat apa-apa saudara kalau kita tidak mengambil keputusan itu juga namanya sudah mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan yang artinya saudara kasih remote nya ke orang lain, orang lain yang akan mengambil keputusan buat saudara, bahkan Yesus juga menegur orang banyak yang sedang mendengarkan pengajarannya di Lukas 12.57 12, pada waktu dia mengajar dia tanya gitu, dan mengapakah juga engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar, wah berarti itu benar-benar ada saudara, kalau kita pilih netral, nggak bisa nggak bisa dalam bahasa Inggris dikatakan, Why cannot you decide for yourself what is right? Jadi Tuhan taruh moral kompas itu dalam hati kita yang namanya Alkitab dan dan kebenarannya. Kalau memang kita nggak bisa ngambil keputusan, kenapa Tuhan kasih otak dan pikiran kita supaya kita bisa berpikir. Kan kita bukan binatang. Yang ketiga, saudara. Nah ini yang repot. Orang-orang yang prideful. Orang-orang yang udah punya fixed mindset. Punya fixed eyes on certain things. Pokoknya nggak ada yang nyampe ke orang ini deh bahkan perkataan firman Tuhan pun bisa jadi juga dimentalin gitu sama dia sudara, dia kayak pakai kayak pakai uh, di depannya jaket anti peluru seberapa orang-orang ngomong lempar apa kayak mental semua gitu dua, dua, dua, mental gak ada yang masuk ke dalam hatinya orang-orang kayak begini no matter what apa yang orang ngomong orang ini merasa udah tahu semuanya udah tahu mana yang terbaik buat segalanya sehingga hatinya tuh jadi keras saya mau kasih tahu kalau termasuk saudara yang kayak gini saudara saudara adalah the most dangerous person for yourself for your family and those around you ngeri jadi kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan dan berani melangkah sesuai dengan kebenarannya brutal questionnya sekarang sebagai penutup dan yang paling akhir apakah saudara suka dengan arah kehidupan saudara saat ini kalau saudara nggak suka berarti mungkin ini waktunya kita tarik rem tangan kita berdoa sama Tuhan minta petunjuk Tuhan tentang apa yang dilakukan dan ini poin saya yang terakhir dan penutup. Karena saudara bebas mengambil keputusan, tetapi saudara tidak bisa bebas memilih konsekuensi yang datang dalam hidup saudara. The choice is yours. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan kami mengucap syukur buat pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kami semakin dewasa. Semakin memaknai kehidupan kami dengan baik dan semakin mau mengenal firmanmu dan kebenaranmu, kami nggak mau seperti akan, kami nggak mau seperti Saul, kami bahkan nggak mau menipu diri kami terus, kami mau memecat Tuhan diri kami yang keliru itu. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan biarlah kebenaranmu aja yang bertahta dalam hidup kami. Ampuni kami, kalau mungkin selama ini kami nggak cukup wise dalam memikirkan banyak hal, tapi biarlah lewat uh, tema ini Tuhan kami bisa make better decision in our life. Aku berdoa Tuhan bahasa hambamu terbatas tapi biarlah kebenaran-Mu ini masuk dan memateraikan setiap kami sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan ibadah kami sudah selesai kami mengucap syukur buat semuanya kami berdoa agar setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan gandeng tangan kami melewati hari-hari kami kami mau semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya kami mau menerima berkat yang datang dari Tuhan silakan angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan atau usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan seiring dengan kehendak Tuhan. Dan pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Yesus Kristus serta hikmat dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan. Oke okay, breakfast, terima kasih sudah menyaksikan All Service hari ini dari Rajoly Church dan saya berharap juga breakfast bisa membagikan apa yang kita uh, persiapkan apa yang kita layani kepada teman-teman semuanya kepada keluarga dan saya percaya semua ini untuk mulai Tuhan. See you. Thank <laughs> you. so